That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. Sam, balah ada janji sama Nana, kak. Barinda, kita bilang dimana ambil barang ini. Sam buka pula ada barang ni. Tidak peduli dah. kalau kanda, kenapa sih gitu? adakah biasa ya barang apa dulu bosku banyak di sini barang biasa iya bosku ini gigi, -gigi ya kan? iya anak-anak kata Wah, di lorong silenciar malam oh ini park di beda. iya banyak di bosku, berapa udah eh Satu paket di bos, anak-anak gaji -anak, tahu, Sebentar mana paket? Oh iya, oh banyak di bosku. Tunggu nih anak buahku yang antarkan ke situ, dimana ke posisinya? Eh, iya, saya mau. Iya, iya, kita mau di situ nih, di biasa ya. Oke bos Teleponin dulu deh Nah no aku Halo Eh hey, bosku Dimana gitu? Lagi di jalan nih ke sini gue dulu sebentar sekali ya Ada orderan ini ya. Oke bosku jauh peluncur. cool turun kasih bos karo turun apa salone manroso suru menganu gue bareng keren kalau tidak makan itu sehari juga. kalau makan anu muka, banyak jerawat, ambalan jatuh lagi. nah ini kan begini yang acuh atau? katak sekali toh namanya itu satu satu ini cuma anak lorong Baju kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus kaus